Kuning ya, ya, kuning emas. Berapa duit harganya bang? Harganya tujuh lima. Tujuh lima. Masih nego? Masih bisa nego? Masih bisa. Oh, nego emang. aja di tempat. Apalanya bagus, ban-bannya tebal, bodi panjang. Panjang ini. Wih, bagus loh. Nah ini teman-teman pajaknya Juli berpasgenap untuk alamat esenkap perorangan, ya. daerah Tangerang Kabupaten. Harganya berapa bang? Harganya lima puluh. Lima puluh juta. Iya. Masih bisa juta. nego? Lagi? Masih bisa. Nah buat teman-teman. Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman kembali -teman, lagi berjumpa lagi di derosa Auto Channel Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa Insyaallah mobilnya bisa merekomendasi buat teman-teman nah kebetulan nih teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi yang bermanfaat Insyaallah informasi seputar otomotif dan seputar lingkungan sekitar buat teman-teman juga yang showroomnya atau mobilnya mau di review dibantu pasarkan agar saya bisa menjual dan bisa mereferensi bisa menghubungi saya Deddy di nomor telepon deskripsi ya Nah kebetulan kita lagi ada di Auto Grid Mobil ya, forumnya ya. ya. Bang Ujang sebagai TI ya. Pengelola ya. ya. Nah, Bang Ujang gimana kabar saya? Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bang sehat, Ujang, ya. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa merekomendasi buat teman-teman ya, Bang ya. Amin. Ya. Insyaallah mobilnya murah-murah, berkualitas dan dijamin ya bakal sabrak maupun bakal. Ya. Insya Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, Bang Ujang, kira-kira ya. alamatnya. Auto grid Mobil di mana nih? Bang? Alamatnya di Jalan Imam Bonjol, Oke okay. Kapling Pemda Tangerang. Okay. Nomor 2 Eh nomor 18. Nomor 18. 18, okay. 18 ya. Oke okay. di Jalan Raya Imam Bonjol, Kapling ya, Gandal nomor 18, Tiongkok. Kota Tangerang ya. Kota Tangerang. Bang nomor telepon abang boleh disebutkan? Boleh. Oke. Okay. 8231940226. Okay. Oke okay. tersambung via WhatsApp ya bang? Ya bang. ada, apa -apa ada WhatsApp. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh informasi bisa langsung Japri via ya, WhatsApp bang Ujang ya. ya. Oke, okay. ini ya, teman-teman, nomor teman telepon bang Ujang ada di kolom deskripsi. Baik, kita mulai ya bang ya. Boleh. Ya. Bang ini ada mobil apa nih bang? Honda Jazz. 2010. 2010. Ya. Ini tipenya apa bang? Tipenya RS. Tipe RS. Ya. Manual, Matic bang? Uh, Matic. Matic ya. Ya. Nah, teman-teman, Brio RS berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota ya Bang. Tangerang Kota. Pajaknya bulan tiga ya? Pajak bulan 3 2023. 2023. Kilometer ya. berapa Bang? Kilometer 120. 120.000 gitu. Iya. 120.000. Oh, perorangan ya Bang? Perorangan. Perorangan warna hitam bertransmisi transmisi metik Metik, ya. Tahun 2000? 2010. 10. Kira-kira Bang, ada PR enggak Bang matik ini Bang? Kalau di PR enggak ada. Udah Tinggal gas ya. aja, Udah gas ya. aja ya. Tinggal. Bang Ujang, kira-kira ya. ini mau dijual berapa Bang? Ini kita buka seratus tiga puluh, seratus tiga puluh masih bisa ya, nego, tahun dua ribu sepuluh, dua ribu sepuluh, nego naik sampai habis ya, sampai habis, nego sampai japan. jadi ya, ya nah, tuh, teman-teman, nego sampai jadi open ya. price di seratus tiga puluh masih bisa nego, masih, tapi memang go. kondisinya bagus banget ya, iya, bang, kira-kira nih, DP-nya, berapa bang, kenapa DP-nya berapa, Freddy? DP-nya lima belas juta, DP-nya lima belas juta, angsuran, angsuran empat juta empat juta sepuluh ribu kalian empat tahun, tahun. oke okay. uh, DP bisa nego ya bisa bisa oke okay. bang ini. kita ke ini udah laku bang ya ini udah laku laku ya. berapa bang laku seratus lima seratus ya apa setahun apa sejak ya. sebelas ya. manual manual eh bagus ya teman teman kondisinya ya. eh benar jok bagus banget sayang nah, udah laku ya, ya. ya. <laughs> nah ini APP ya bang ya APP dua ribu lima lima ya L Tipe L, tipe L, teman-teman, empat -teman. apa, kabupaten N, empat ya, Tangerang kamu, ya, dua, ya. seribu-an ya, nih, dua ribu, dua ribu dua, seribu dua, seribu dua, seribu dua, seribu dua, seribu dua, manual. dua, seribu nah, teman teman dua, seribu dua, seribu untuk seribu dua, Perorangan, ya. Daerah dua, Kabupaten. Harganya berapa bang? Harganya dua, seribu dua, teman, -teman. Ya. Wah, luar biasa dah pokoknya. 50 ya. juta masih bisa nego. Masih bisa oh, nego. Luar biasa. Kredit ya. bisa Kredit bisa. Ya. ya. Oke, okay. okay. lanjutin Ya. Nah, ini kita ada mobil Ada nah. Brio. Brio. Honda Brio tahun berapa, 2018. 2018. Ya. Transmisi? Semi metik metik Kilometer berapa, Bang? Kilometer 80.000. Ribu. 80.000. Ribu. ya uh oh. Teman-teman 2018 2018. Lu ganjil alamat SNK daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadinya di bulan 3 ya Maret ya. ya. Bulan 3, Maret. Maret. Perorangan ya Bang ya? Perorangan. Berapa duit Bang harganya Bang? Harganya 138. 138. Ya, 138 2018 masih bisa nego. Masih bisa nego. Waduh matic dua S eh ma Netik, netik ya, Matic, ya. 2018. 2018. Murah lo teman-teman, 2018. Saya kemarin jual aja 2016, cuma 135. Ya. Ini 2018. Kan? 2018. So, rekomendasi lah, pokoknya di Auto grid Mobil. DP-nya 10 juta? DP 10 juta, angsuran? Angsuran, bentar. Angsurannya 4330. 4330, 34 ya. tahun? 4 tahun. Nah, ne DP nego ya, nego bisa. Nah kalau nego bisa cari, kan dicariin leasing yang murah-murah bisa ya. Bisa yang bunganya yang yeah. bagus gitu. Yeah, ya betul. Bang. Nah teman-teman rekomendasi itu baru ilustrasi ya bang ya. Iya. Yeah. Oke oh, yeah, selanjutnya bang. Iya. Yeah. Nah ini ada Yaris nih bang ya. Yaris dua ribu lima belas. Yaris dua ribu lima belas. Iya. Transmisi? Transmisi metik Transmisi metik ya teman-teman. Di mana pajaknya berplat JN untuk alamat SNK di bulan tujuh. Betul. Dan alamat nya di daerah Tangerang Kota ya. Nama perorangan ya bang? Nama perorangan. Kilometer berapa tadi? Kilometer seratus tiga. Seratus tiga ribu. Tahun dua ribu. Dua ribu lima belas. SDRD. SDRD. Manual. Otomatik. Otomatik. Berapa duit bang? 170 170 puluh, seratus Iya nego. 2015 masih bisa nego. 2015 masih kita nego. Nego banget ya. Iya. Sampai deal sampai jadi Sampai ya. jadi. Sampai jadi. Bang, ini kira-kira paket kreditnya berapa bang? Paket kredit, kredit DP-nya 23 juta. DP 23 juta. Angsuran empat juta tujuh ratus. Angsuran empat Iya empat tujuh. Selama 4 tahun. kali 4 tahun. Oke, Oke selanjutnya kita akan belakang bang. Ini. Nah ini ada ayat Agia. Ada Agya tahun berapa nih bang? 2017 2017 tujuh belas. Dua ribu Ya. Dua ribu manual nih. Ya. Manual. Nah, cc. Manual ini di mana pajaknya berplat genap untuk pajaknya di bulan Maret teman-teman. Ya. Kilometer Maret. berapa bang Ujam? Kilometer ini 80.000 juga. 80.000 juga. Ya. Ada sama perorangan? Perorangan. Pangrango Kabupaten Cikupa, warna putih. Agya G dua ribu. Dua Berapa duit bang harganya? Ini buka cepek, kita 100 juta masih bisa sana itu Ya, 2017 ya, Wah, rekomendasi. mobilnya bagus, ban ban tebel, bodinya mulus. Wow, bagus, bagus. Kreditnya berapa, Bang? kira, -kira bang? Kreditnya bentar, oke. Okay. Kredit. <coughs> agia 2017 DP-nya 15 angsuran 31 satu, DP 15, angsuran tiga selama empat tahun, empat tahun. dp nego Bang, bisa, nego misalkan aja. Kalau misalkan nih. Kita nawar 10 juta bisa gak? 10 juta bisa. 10 juta bisa. Bisa. Nah, itu teman-teman ya. ditawar DP 10 juta bisa asal 3,1-an. Iya. Selama, selama 4 tahun. 4 wow, tahun. Ya. Murah lo di Autograde Mobil. Teman-teman langsung aja datang ke sini. Nah ini ada Avanza nih bang. Ini Avanza dua ribu empat. Dua ribu empat. Ya tipe G manual. Tipe G. Ya. Waduh, generasi pertama nih. Generasi pertama. Betul berplat genap untuk alamat SNK daerah. Ini, ini Tangerang. Tangerang kota. kota. Oh ya. Tangerang Kota. Panjang panjang bulan sepuluh. Oh, pajaknya udah bulan Oktober loh. Perorangan ya. nih bang ya? Perorangan. Eh, kilometernya konservasi berapa ke atas? Ya lah, 100, ke atas lagi ya. Warna sempens suara atau Jepen. warna kuning ya. ya. Kuning emas. Berapa duit harganya, bang? Harganya tujuh lima, tujuh lima masih nego. Masih bisa nego, masih bisa. Oh, nego emang. aja di tempat. Avanza-nya bagus, ban bannya itu Ya, apan tebal, panjang, panjang ini. Wih, bagus loh. Wih, rekomendasi tipe G ya, Bang? Ya, tipe G yang udah double blower ya, enggak double. Wow, tuh, ya. cool, teman-teman, tujuh puluh lima di open price masih bisa nego sampai jadi, sampai jadi. Oh, pokoknya telepon aja langsung, Bang Ujang. Iya, nah ini Avanza lagi nih, Bang. Avanza tipe g 2012 apa saja tipe g dua ribu dua manual manual berplat genap untuk alamat snk di bula eh, di serang ini alamatnya kabupaten lebak rangkas bitung rangkas bitung serang ya, ya. serang ya pajaknya di bulan maret kilometer berapa kilometer seratus lima puluh ribuan seratus lima ribuan dua ribu manual Kira-kira harganya berapa bang? Harganya seratus delapan belas, seratus belas nego. Ya nego. Tapi mobilnya bagus ya bang ya? Bagus, mobil luar biasa. Apakah standarnya? Apakah sabar kayak gak bang? Tidak ada. Tidak ya. ada juga ya bang ya? Gak ada. Waduh, teman-teman, ya. 118 belas masih dinegoin. Teman-teman ada angka penawaran ajain aja langsung. Boleh. Iya ajain aja. Harganya berapa bang? Harganya seratus delapan belas. Kredit ini dp-nya 10 juta dp-10 juta ya waduh dp-ceper lo <laughs> iya. uh. ya aku bang asuran 363,6 3,6 kali 47 bulan ya teman-teman dp-10 juta angsa 3,6 kali 47 bulan teman-teman penasaran langsung nego Yuk, silakan nego aja Nah selanjutnya nih Bang kita ya. ada Toyota Rush Toyota Rush tahun berapa nih bang 2018 2012 warna ya, putih warna putih Tipenya apa nih Bang tipenya TRD TRD ya waduh tertinggi. TRD sportipu ya. ya tahun 2018-2018 manual matic metik metik ya. plat ganjil untuk pajaknya panjang banget banyak Oktober ya Oktober plat B Jakarta Barat ya kilometernya kilometer enam puluh tujuh ribu, enam puluh tujuh ribu dua ribu delapan belas, tipe T R T R D. Wow, berapa duit bang? Dua dua lima, dua dua lima. masih nego dong, masih oh, ya. belas. Nah, ini kira-kira paket kreditnya berapa, bang? Paket kreditnya. Bentar, kita lihat dulu okay. DP-nya 20 juta, DP 20 juta ya, angsuran angsuran enam juta tiga ratus enam ya, selama 40 tahun ya, ya teman-teman mau kredit atau mau cash, nawar dulu aja langsung ke Bang ya. Ujang, Kasih silahkan dikasih. Betul oh, udah orangnya enak banget ya, bu. Mantap, mantap. Uh, ya. Nah, ini selanjutnya ada Agya nih, Bang ya. Warna kuning kan Ya, bang, Agia 2019. 2019, ya. manual. Manual. Tipe G. Tipe TRD yang TRD. tertinggi. Wow, wow. tuh teman-teman, Agya 2019. 2019. Manual. Manual. TRD. TRD. Wow, warnanya eksklusif ya, Bang ya? warna ini. Banyak warna orang cari. Kuning favorit, favorit. Bang, ini <coughs> plat a daerah mana, Bang? Ini Citra Raya, Citra Raya cukup Kabupaten Cikupa ya Kabupaten Tangerang. Plat ganjil pajaknya di bulan Februari. Kira-kira nilai pajak sekitar 2 jutaan ada ya? 2 jutaan ya. 2 jutaan 2 jutaan karena jutaan. mobil LCGC ya. Iya. <tuh> yeah. Kilometernya berapa, ya, Bang? kilometer lima puluh lima atas nama perorangan atas nama perorangan Wow, udah habis belas drd manual dapat berapa harga bang harganya seratus tiga puluh seratus tiga puluh tapi naik dong naik oh, teman teman kredit bisa bang kredit bisa dp nya bang dp nya 15 juta 15 belas juta ya. angsurannya angsurannya sekitar 3,5 3,5 ya. selama 3 tahun selama 4 tahun oke eh empat tahun maksudnya ya oke tahun. kita selanjutnya ke agia lagi bang boleh sama ke Livina ya? Livina ya. Oke. Okay. Nah, ini ada Grand Livina, tahun berapa nih, Bang? Grand Livina 2011. 2011. Ya. Ini Kalvio apa SP? Yang SP, yang Sierra Victor ya. Iya. Nah, teman-teman berapa genap untuk alamat SMK daerah Tangerang Kota? Tangerang Kota. Pajaknya ke panjang banget? Panjang kan? banget, ya. Kilometernya, Bang? Kilometer 160-an. 160000 ya, 160 orang Perorangan, Bang, ya. Perorangan. Wah, wow, warna hitam, Kalifi manual ya. 2011. Banyak yang cari sama orang. Betul, betul, nih. Pak. Harganya bang? Harganya 90 90 juta. 90 nego. tuh nego. Tuh, teman-teman kondisinya udah saya lihat bagus banget. Ya. Bahan banyak tebel banget. Res peleknya sudah di upgrade ya? Ya udah. Upgrade. Udah upgrade bagus dan waduh bagus ya. dah. Pokoknya luar biasa mobilnya tinggal pakai bang, ya. ya? kredit bisa bang. Kredit bisa berapa angsurannya bang? Uh, DP 15 angsuran dua juta lima ratus enam DP 15. Ya, DP masih ditawar, boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya, sini aja nanti. Aduh, nggak ada lawan, auto grid mobil Kita kasih yang terbaik nanti. DP murah masih bisa ditawar lagi. Ia, ah, betul. bener bener. Oke, okay, ini selanjutnya nih ada agia ini manual. Ya. Ini manual. Agia manual 2015 ribu lima ya, Tipe G. Tipe G. Pak ganjil teman-teman, pajaknya Maret di bulan, eh di bulan Maret dua ribu dua tiga ya. Bulan tiga. Kilometer berapa bang? Kilometer seratus sepuluh. Seratus sepuluh ribu an. Seratus sepuluh ribu. Transmisi manual dan sama perorangan. Betul. Masih pak. bagus gak banget Masih ya? Masih bagus ya? ini. Masih rata-rata udah hampir full ori ya? Ya, hampir full ori semua. Oh kilometer di kilometer seratus sepuluh oke harganya bang maaf kenapa harganya harganya di 95 95 lima juta ya. masih nego masih nego uh teman-teman masih nego ya Eh uh, kreditnya bang kira-kira kredit dp 3. kasih yang bagus bang ya kita kasih yang bagus nih dp nya 13 juta dp tiga belas juta ya angsurannya, angsurannya sebentar Angsuran, bentar nih. Dua ya? ya. juta tujuh ratus tujuh puluh lima, betul. Dua tujuan ya. Estimasi dua tujuan ya. nah teman-teman, BP tiga belas juta, angsuran dua koma tujuh kali empat tahun. Tangan teman-teman, mobilnya bagus, saya rekomendasi, tinggal ya. bungkus. Oke, okay, selanjutnya bang. Nah, ini ada Fortuner. Fortuner. Tahun berapa bang? Dua ribu sebelas. Dua ribu sebelas. Iya, bisa. Uh, bensin, bensin, 2011 bensin. Bensin, bensin. bensin, tipe G, bensin. tipe G luxury, G luxury, ya. Jarang-jarang loh 2011 yang kode bensin lo teman-teman. Ya. Banyak juga dicari orang loh. Ya. Tapi metik Betul. manual, metik Pak. metik ya. ya. Nah teman-teman pajaknya di bulan September, September panjang, panjang ya. ya. Dan berplat genap untuk alamat SNK daerah. Daerah Tangerang. Tangerang Kabupaten, Tanggrang, Kabupaten. 88, ya. 82 ya Kelapa dua daerah-daerah sinilah ini. Daerah sini, daerah ini. sini Ya. ya. Kilometer berapa bang? Kilometer di dua ratus lima, dua ratus lima, Atas nama perorangan, atas nama perorangan, Tapi perawatan nih, Bang. Perawatan, banget. perawatan ya? Iya, enggak bekas napak, enggak bekas banget. Enggak, ya? bekas tabrak banjir. Enggak ada. Wow, ya. tuh, teman-teman, bensin bertransmisi otomatik dua ribu sebelas, pajaknya panjang banget, mobilnya bagus banget. Betul. Waduh, udah tinggal pakai ya? Iya, tinggal pakai. Oke, ini bang? Harganya 185 juta. 180 juta masih yeah. bisa nego. Masih bisa nego. Nego nego barbar juga bisa ya. Eh? Bisa, datang aja ke sini. Yeah. Eh. Kita di sini aja perang harga. Perang harga. pakai yeah. sampai jadi. ya yeah, betul Pak. Teman-teman di sini Bang Ujang open. ya yeah. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir telepon datang ke sini nego langsung sampai jadi. Betul Pak. Betul. Yeah. Kalau untuk harga satu mata yeah. ha. Betul. Pak kreditnya kira, kira bisa kredit enggak? kredit ini dp nya 20 puluh juta dp dua juta angsurannya ya, angsuran enam juta sembilan ratus ribu enam koma kali empat tahun ya pokoknya ini baru estimasi ya seminar ini ya, baru estimasi betul. nanti sama Bang Ujang dicariin dicari yang leasing yang murah, murah DP-nya ya. murah bunganya betul. biar teman-teman ansurannya kejangkau ya, ya betul Pak nah, gitu ya teman-teman ada lagi Bang Ujang yang mau disampaikan sebelum uh, buka -buka? udah kayaknya gitu aja ya ya pokoknya teman-teman langsung ke Ujang Ujang ya. insyaallah nomor teleponnya beliau online 24 jam main -main. 24 jam ya, nah, ya. kali lagi tidur ruang <laughs> oke teman-teman berikut tadi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mohon dimaklumi, saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses terus auto ya, dan grid auto mobil betul